Terus mantap bro. Poin, ambil, ambil, ambil. Ambil, bro. Mantap. Poin. Poin brother. Brother, brother, brother. Uh, mana bro? Lari ke samping, lari ke samping. Uh, bulunya, bro, bro. Lari mana tadi? Samping, bro. Sini mungkin, bro. Coba kau cari, bro, buruannya, bro. Mantap, mutrak, bro. Agak lari sedikit. Ketemu bro. Ya. <laughs> Mantap, eh. pun yang penting dapat lauk. <laughs> nanti bro ngodose, santai nanti gue, gue ayam lebu neng lahannya gitu bro ngomong-ngomong poin pagi hari pemandangannya indah teman-teman olahraga sambil cari keringat sambil cari kawan untuk nasi di bawah 18 tahun jangan dicuruh ya oh, apa rokok gitu, di gudim lorok terlupa apa bintang songong Lila. <tong> Walo lalalalalai, lalala, eh patrang aiku. Yes, oke di bawah umur cocok ini lah. Aku lantaran umurnya cuma lima lah saya tadi oleh. <tong> Bekalig lo jangan jangan. Kemati kurangan. Umum boyku dijadi. Gua tau gue ngot. Terus hmm, awanis oke. <tong> tanggih minyak, punculan yo untuk karet ban, itu masuk yo syarat, iya. tembak terbang sih gitu lo, luar bening ya, gitu. nah, bening, luar bening itu jaminan, jaminan bening, gigi, hidule, sini kain, angkatan darat loh, keluaran tahun baru lagi loh, kira-kira, wah oh, ini tembak legend gitu. Kelingi lengmu PCB Eh hitung-hitung poin lo, panas titik, mengatur serotok kawanan juga haripan barang, songo Neng iki bro, neng iki bro. GPT tak aneh Setengah jamnya masuk ya? Oke. Pas jam kita masuk. <San> <San> Hai, lebih ke takrondo royal, hai alias Pak Eks. Hmm. Ah, emang Ya kak ngomong ya. sih, mak, ngomong mana? Pak, tangkap. Gua juga. Udah enggak suka. Baik, jilin, jilin, jilin. <tuk tidak> ini tur Ya. Kok konangan ngarit Dang goreng Tak duduk -da. Atas Jampai goreng ini Ya udah mengetuk bro Oke ya, Masuk yuk Karau ngutuk-ngutuk hmm. dulu yuk Nah ya. aman gue okay. Assalamualaikum Oke okay. teman-teman kita hunting lagi hari ini pagi hari ini dia ini cari ayam hutan lagi dan ini sudah sampai di tengah-tengah lokasi ada di sana kawan kita itu sedang mencari tempat untuk uh, mengejar target nanti <coughs> oke okay. saksikan terus ya muka-muka dapat poin nanti dan tambah seru lagi videonya lebih seru dari video-video sebelumnya jangan lupa nontonnya sambil ngopi sambil nyescribe sambil uh, like dan seterusnya ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Moga-moga sampean-sampean dilancarkan rezekinya dan uh, uh, lancar segala sesuatunya. Oke, saksikan terus videonya. Moga-moga mantap. Kembali lagi memasang sepatu teman. Masang sepatu untuk memancing ayam utama supaya keluar. cepat terima tuh bro, poin, ambil, ambil ambil ambil, bro, mantap, poin, poin beder, beder beder beder, uh, mana bro, lari ke samping, lari ke samping, uh, burunya bro, bro, lari mana tadi? samping bro, sini mungkin bro, coba kau cari bro, buruannya bro, mantap, mutrak bro, agak lari sedikit ketemu bro, mantap eh, biarpun induk, yang penting dapat lau, musiknya bro, mantap, sip tukar naik tukar naik tukar naik, tukar naik, oh, tukar naik bro, tukar ayo, naik bro, tukar tukar naik, tukar tukar naik, satu lagi satu lagi, satu lagi bro, satu lagi satu lagi bro, ayo ayo ayo ayo, tukun bunyi bro, di sini berapa potong ini, jagonya ini enggak gitu bro. Ayo, ayo, ayo, ayo. Petpet, petpet. Siap, siap, siap kapan? Siap kapan? Siap kapan? Siap kapan? Pas ngunang omang. Kulone, kulone. Oke. Okay. telak bro, apa ya, ke hai, hai, hai, ayo ayo, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, sembar simpen kan pertama mau kan? Kini kini Mandarin kan emang deh, gitu. Neng gue? Ya. Neng batang gue, neng sore deh, neng sore, yuk kan? Bulunya kah? Oh, alah he. Belasab. Oh dan cepet neng hmm. ini ya bro. Oke. Okay. Oh, oh alhamdulillah poin lagi. Nah. Hado so, seneng neng ini. Neng ini asli untuk labul bro. Sementing TIKI musik. Oh, oke okay, mantap. Kulejar gue neng mau ya. Oke okay, oke. Okay. Ketemu ya alhamdulillah. Kita mau bro ya. Uh -huh. Kulemeneh. Oke. Yang TKP okay. meneng. Uh -huh.